Hey yo what's up gang? welcome back to my channel Detective slot si penyelidik slot kacau hari ini oke okay, hari ini gua bawa peralatan gede juga juta ratus. oke langsung kita cocah cocah -co -co aja ini ya di spin turbo 20 kali spin let's go anjir ini pembukaan yang luar biasa guys dikasih sketcher gua langsung guys mantapnya ya lagi lagi dikasih sketcher itu Scatter gratis itu profit guys ingat Scatter gratis itu adalah profit dari berapapun kemenangannya nih itu adalah profit gila di kelas perkaliannya 100.000 lumayan ya masih ada dua kali spin masih panjang nih Oh ya gua mau bilang gua itu main di situs retro 777 tujuhnya tiga kali guys Situs yang paling gacor dan terpercaya itu ya Retro 777. Linknya ada di kolom komentar. Kenapa gua suka main di channel ini? Ini si, uh, menurut gua ini situs yang paling paling oke okay bagi gua guys. Paling oke okay lah ini. Ya gua menang berapa selalu dibayar di sini. Oh, gila perkaliannya nih. Aji sensasional langsung kita guys. Gila gila gila gila. Gila gila profitnya gede ini mah satu juta tiga ratus gila gila gila gila, wah anjir anjir anjir anjir ini gila sini memang gacor dan... gacor habis ini situ situ sini. ini kenapa gue demen banget nih main di sini, nih gue gak bosan bosan gue ingetin uh, tinggal kalian nih ya. kalau gue itu seneng banget ini main di sini itu ya karena ini gacor terus loh, no. penggalinya udah dua kali dua kali, diko lagi ya, pecah itu batunya kuning oke okay. kuning sama biru dikasih gelasnya pecah kok oh, gelas pecah gua marah tuh anjir kasih lagi dong sensasional kita guys gila-gila-gila satu juta dua ratus ini gua tinggal tutup mata aja nih sebenarnya guys ya ini gua tutup mata aja sketcher gratis perkalian besar sensasional otomatis ya auto sensasional kita di sini gila-gila-gila-gila gila sih ini belum apa-apa udah seperti kalian lihat aja ya kemenangan gua udah juta ratus guys gila gua enggak mau mo... gua cuman ini aja loh cuman gila-gila-gila ini cuman modal 1.000.000 gua enggak beli by speed gua enggak beli spin-spin ya dikasih langsung modal eh, dikasih kemenangan langsung segini guys wah anjir anjir anjir ini wah kuningnya pecah Hmm. Ayo dong Lagi dong Kalau bisa lebih gede lagi dong Minimal motor satu lah ya Kalau boleh Kalau boleh Oke Batu biru pecah Ini seperti kalian lihat Terbukti nih Ini nih buktinya nih Main di set main di. Wah kira-kira tadi Kayaknya ini akan jadi spin air gue kayaknya ya udah profit banget nih gue nih nah, Langsung ke spin turbo 30 kali aja <coughs> ini nih buktinya nih guys main di situs retro 777 nah spin gratis gua nggak beli dikasih dikasih scatter aja nih gue nih abis hijau konek waduh merah sama cincinnya enggak dikali enggak di, enggak dikasih kalian gitu ya apalah udah profit juga ya anji ya enggak konek tuh oke okay gue mau bilang thank you buat kalian yang sudah klik video ini jangan lupa dibantu like share sebanyak-banyaknya subscribe nya juga dan jangan lupa juga nih ya nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif karena detektif akan selalu mengolah olah tkp bersama kalian oke okay, sama-sama kita cua sama-sama kita profit di retro 777 oke okay. hijaunya dikasih oke okay lah ya sudah terbukti profit gua mau wede langsung sampai jumpa di TKP selanjutnya guys arios.